Dolar Australia, USD bearish, hati-hati sinyal selanjutnya. Bias harian pergerakan Dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.71135 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.71517. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081.